Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentu semuanya pastinya masih merasa kesedihan apalagi saat melihat video Bunda Lesti menangis, membuat kita ikut meneteskan air mata tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, semoga selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Tentu di postingan ini pun banyak sekali tanggapan hingga respon yang positif diberikan Kita simak para dari akun X Tabangga mengatakan Ya Allah deh yang kuat dede Wanita hebat, wanita tangguh Kuat sang kejora yang selalu bersinar Kejoraku sehat selalu ya deh Amin. Masya Allah begitu banyak dukungan, support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita ini Kemudian juga, persahabat, kita lihat juga di unggahan Kak Indra Bekti semalam yang memposting foto bareng Bunda Lesti dan tentunya Abang Fatih. Kita juga salvo kalimat caption yang dituliskan bentuk dukungan dan support dari Kak Indra Bekti. Di situ dikatakan, untuk dedek Lesti Kejora ikut merasakan apa yang kamu lagi rasakan saat ini. Sudah pasti nggak mudah, tapi ini akan segera berlalu. Dan kamu akan bisa menghadapinya, kamu akan terus bersinar, berjalanlah dengan lurus, tegakkan kepalamu terus dengan segala kemampuanmu. Dan yakin kepada Allah, akan selalu melindungimu ya dek, babang L ini yang akan jadi pelindungmu. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya di komentar pun banyak sekali tanggapan, salah satunya dari Bapak Kastelo. Bapak Kastelo pun angkat bicara mengenai kabar Bunda Lesti Jorah situ mengatakan ujian Allah yang paling titik asa akan membuatmu naik derajat Seperti awan yang tergelap akan menurunkan hujan yang amat deras For Lesti Itulah kalimat komentar yang dituliskan di unggahan Indra Bekti dari Boba Castello Begitu banyak support dan dukungan dari teman kerabat artis yang selalu support untuk Lesti kejora Kemudian juga persahabat disimak satu jam yang lalu, Ayah Kejora mengunggah sebuah falsingan foto keluarga besar Bunda Lesti Kejora, persahabat, ya, moments Dimana keluarga besar lagi melaksanakan umroh persahabat Ini membuat kita terharu juga, persahabat, ya, apalagi Emot sedih yang diberikan unggahan ini oleh Ayah Kejora Kita membuat tentunya sedih, terharu melihat keluarga besar Lesti mudah-mudahan selalu dikuatkan semoga selalu makin banyak dukungan dari orang-orang baik kita lihat juga di kolom komentar tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Instagram Lesti Bilar tutup official mengatakan ayah Love Love Love pokoknya saya selalu ayah dan keluarga Amin mudah-mudahan saya terus antar keluarga bunda Lesti kejora kemudian juga persahabat di Simak di unggahan aku terlelse lersler persahabat ya, ada sebuah kalimat komentar yang diposting dari akun R Junita 53 di situ mengatakan teman-teman seperjuangan ingat aku enggak pernah ngebel siapapun yang melakukan KDRT tapi soal Lesti, jangan dulu cepet mengambil keputusan atau sikap seakan-akan Lesti dan Bilar udah bercerai. Biarkan hukum yang bicara, dan Lesti itu dekat sama aku, rumahnya di Cianjur, aku dengar langsung dari bibiknya. Sekarang keluarga Lesti dan Bilar ada di rumah sakit. Cuma Bilar dari semalam masih ngunci diri di kamar, gak mau bicara sama siapapun, sekalipun keluarga dia. Jadi kita doakan aja dulu untuk kesembuhan Lesti Karena kita belum tahu kedepannya kayak apa Proses hukum sedang berjalan Dan proses dua keluarga pun sedang berlangsung Mudah-mudahan tersabat ya Keluarga selalu dikuatkan terkhusus untuk Bunda Lesti Kejora Kita mendapatkan info dari sini Bahwa di rumah sakit ada kedua keluarga Antara keluarga Lesti dan keluarga Risti Bilar dan kita lihat juga persahabat jadi kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Ya Allah, hanya bisa berdoa saja dan tidak mau menghakimi satu belah pihak Karena mereka sama-sama masih muda Mungkin sekarang ini mereka berdua masih diuji kesabarannya Pasti masih ada jalan keluarnya Karena sekarang mereka berdua masih sama-sama emosi yang tak terkendali Tuh persahabat ya, tetap kita doakan mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Berikutnya juga, Pak Sobatia, ya, perhatikan ini ada momen saat Abirangzi pulang yang sudah selesai menjemput Bunda Lesti di rumah sakit. ya. Langsung diwawancara, Abirangzi enggan untuk memberikan komentar. Dan tentunya, Bunda Lesti Kejora itu lagi ditangani oleh dokter. Mudah-mudahan, Pak ya Bunda Lesti diberikan kesembuhan, kesehatan, dan pastinya Bunda Lesti selalu ditunggu kehadirannya oleh banyak orang. Kemudian juga persahabat diperhatikan, Reza Zakaria ternyata semalam pun mengunggah sebuah kalimat di IGS pribadi miliknya. Allah akan balas untuk setiap detik rasa sakit yang dia rasakan. Ini tertuju untuk Bunda Lesti. Masya Allah, begitu sayangnya seorang Reza terhadap Bunda Lesti Kejora yang telah disakiti oleh suaminya sendiri bersahabat. Kita doakan yang terbaik, henti-hentinya doakan selalu untuk Bunda Lesti Kejora. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar terupdate dan terbaru dari Lesti Kejora.